Sepanjang perjalanan kembali ke jade Peak, Ye Chen pergi ke loteng atas. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat bahwa selain tuannya Chu Suaner, ada penatua berpakaian ungu dengan ekspresi muram di loteng. Ye Chen melihat Ye Chen masuk, tetua berpakaian ungu tiba-tiba berdiri, ekspresinya suram, wajahnya seperti es, dan sikap mengesankan yang kuat muncul. Tekanan menakutkan yang tiba-tiba membuat Ye Chen benar-benar tidak siap dan hampir jatuh ke tanah. "Kakak Yue, apakah menurutmu aku tidak ada?" Suara dingin terdengar, Chu Xuaner berdiri dan sikap menakutkan muncul, melambai untuk menghilangkan tekanan menakutkan pada Ye Chen. "Huf." Penatua berpakaian ungu dengan dingin mendengus, "Saudari junior Chu, Ye Chen melukai muridku dengan parah Kiang apakah kamu ingin melindunginya?" Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen mengerti. Elder berpakaian ungu ini adalah kursi pertama dari puncak tiangku Sekte Dalam dan Master Qiang, Geking, dengan marah menembaknya karena situasi baru-baru ini. Pertempuran panggung, dia yang adalah tuan, ini untuk menyelesaikan perhitungan dengannya. Di mana kakak senior Yue memulai ini, Chusuaner tersenyum santai, menang tidak bisa dihindari dalam konfrontasi. Anda, Geking membiru saat Cu mengucapkan sepatah kata itu. Kedua belah pihak sukarela, disiplin murid saya tidak melanggar aturan Sekte, dan saya tidak mencuri perhitungan. Saya hanya membuat sedikit lebih keras. Kakak senior, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan sebaik itu, kan? Suaner dengan lembut memegang lalu menyesap teh dan berkata, "Selain itu, untuk generasi muda, jika kita adalah orang tua, lebih baik tidak ikut campur." Itu kesepakatanmu. Geking mencibir, "Saudari Junior tidak melupakan ki yang dan identitasnya, kan?" Kakak senior menggunakan keluarga Ki untuk menekanku. Suaner melirik Geking. "Aku hanya memberitahumu sebuah fakta kepada Suster Junior. Ekspresi Geking menjadi lebih suram. Tuan muda keluarga Ki di Nanji hampir tersingkir." Dalam hal ini, saudari muda, Anda harus memberi saya penjelasan, dan terlebih lagi untuk keluarga Ki. Menjelaskan, ekspresi Chu Suaner menjadi semakin dingin, jika kamu kalah dalam pertarungan, aku harus datang untuk menjelaskan. Jika muridku dipukuli dan dilumpuhkan disiplinmu, kakak senior, maukah Anda memberi saya penjelasan? Keluarga Ki ingin menjelaskan, jadi seharusnya Ki Zentian akan datang kepadaku secara pribadi, bukan begitu kakak senior Yu. Di sini, Chu Suaner melihat ke arah Geking, dan nadanya menjadi lebih dingin. Sejauh saudara senior Yu, saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda, dan saya memperingatkan Anda, siapapun yang berani memindahkan disiplin saya, saya yakin dia tidak bisa keluar dari puncak wanita giokku ini. Kamu, Geking memerah untuk kedua kalinya. Di samping, Ye Chen sedikit tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya memiliki sisi yang begitu kuat. Baginya, dia tidak ragu untuk berselisih dengan keluarga Geking dan Qi, yang membuatnya hangat. Ye Chen, antarkan tamu. Chu Suaner berkata dengan tajam. Ye Chen tahu, melihat ke arah Geking, mengulurkan tangan keluar, nadanya tidak rendah hati atau sombong, Yue Elder, tolong. Oke, okay, sangat bagus. Geking tertawa sangat marah, wajahnya dingin dan menakutkan, tiba-tiba bangkit, melangkah keluar, dan ketika dia keluar dari pintu, dia tidak lupa untuk melirik Ye Chen dengan mata dingin. Mengusir Geking, Ye Chen segera berbalik dan menatap Chusuaner dengan tatapan tertawa, Tuan, aku menemukanmu sangat menawan ketika kamu gila. Wah, kamu punya keberanian. Chu memandang Ye Chen sambil tersenyum, apakah kamu melakukannya dengan keras? Saya melakukan itu. Ye Chen terbatuk kering. Aku seharusnya tidak membiarkanmu turun gunung. Anda turun dan membuat onar satu per satu. Sebagai seorang guru, saya sekarang sangat ragu apakah Anda kecanduan hal ini. Aku ditantang sekali dan untuk selamanya. Ye Chen mengupil, biarkan dia berbaring di ranjang rumah sakit selama dua-tiga bulan agar dia tidak memintaku untuk bertarung setiap hari. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengannya. Ini disebut sekali dan untuk selamanya. Ye Chen ucapan ini benar-benar membuat geli gelicu suaner. Dia bisa melihatnya, disiplin berharganya terlihat seperti dia mengudara, tetapi ditulang bukanlah anak yang bodoh. Berkelahi dengan orang-orang adalah tentang menjadi cacat maksimal. Jika ini untuk basis kultivasi tertingginya tanpa penindasan gelang, tidak heran jika dunia berada dalam kekacauan. Namun, untuk catatan Ye Chen hari ini, dia masih terkejut dari lubuk hatinya. Ye Chen, yang telah mengalami kesengsaraan surgawi, benar-benar kompeten. Bahkan Qi Yang, legenda sejati ke-8, dikalahkan. Apakah dia masih tidak senang dengan disiplin yang begitu mempesona? Jika kamu baik-baik saja, jangan pergi ke Feng Yuntai untuk berkeliaran. Saya tidak ingin ada orang yang datang dan berbicara dengan saya setiap hari. Cu melirik Ye Chen, juga, istirahatlah dengan baik hari ini, besok aku punya tugasnya untukmu. Tugas? Tugas apa? Ye Chen menatap Cu dengan bingung. Tentu saja kamu akan tahu besok. Eh? Ye Chen menurut, berbalik dan berjalan keluar dari loteng. Setelah Ye Chen pergi, Chu Suaner duduk di kursi dan menggosok alisnya dengan keras. Dengan disiplin yang begitu gelisah, dia ditakdirkan untuk tidak terlalu damai di masa depan. Di luar pintu, Chu Linger berbaring dan masuk, kakak, aku baru saja mendengar anak itu berkata kamu ingin dia keluar untuk melakukan tugas besok. Pada titik ini, kemana anda akan mengirimnya? Zhao, Kaisar Zhao mengirim surat, kekuatan jahat misterius telah memicu pembunuhan di negara Zhao lebih dari sekali, dan ditentukan sebelumnya bahwa itu adalah kejahatan. Mereka ingin meminta bantuan Heng Yue. Dengan begitu banyak orang di Sekte Heng Yue, kamu tidak perlu mengirim Ye Chen ke sana. Kan, Chu Suaner masih menatap Chu Suaner dengan bingung, dia mengalahkan Qi Yang, sebagaimana mestinya, adalah salah satu dari sembilan murid sejati Heng Yue. Dia akan berpartisipasi dalam perbandingan besar tiga Sekte Ali Ali Qi Yang. Ketika saatnya tiba, bagaimana jika dia tidak kembali? Atau, kamu melakukannya dengan sengaja, tujuannya adalah untuk tidak membiarkan Ye Chen berpartisipasi dalam perbandingan besar tiga Sekte. Chu Linger memandang Chu Suaner dengan ragu-ragu. Kamu setengah benar. Chu Suaner berkata sambil tersenyum, Ye Chen memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perbandingan besar tiga sekte, tetapi dia tidak harus berpartisipasi, sekte Zengyang dengan tubuh roh yang mendalam, Iheng Yue pasti akan dikalahkan. Ye Chen adalah orang di alam asli, dan dia tidak dapat mengubah hasilnya jika dia pergi ke sana. Tubuh roh yang dalam terlalu menakutkan, dan saya tidak ingin dia terlalu tertekan. Kedua, bakat Ye Chen sulit didapat dalam satu abad. Saya tidak ingin dia terkena sekte Zengyang dan sekte Awan Qian sebelum waktunya dia adalah bahan manufaktur dengan potensi besar di masa depan. Dia mungkin satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan tubuh roh yang mendalam, atau dia adalah masa depan Heng Yue kita. Sampai sana, aku tidak terlalu memikirkannya, Chu Linger menggaruk kepalanya. Tentu saja, sebagai seorang guru, saya juga ingin dia bertemu dengan dunia. Chu tersenyum ringan, jadi, saya akan mengiriminya tugas ini, jika dia bisa kembali sebelum pertandingan besar tiga sekte, saya secara alami akan membiarkan dia berpartisipasi dalam perbandingan besar tiga sekte, jika dia tidak dapat kembali, seseorang akan melakukannya. Menggantikannya untuk berpartisipasi dalam perbandingan besar tiga sekte, masalah ini, biarkan Tuhan yang memutuskan. Tapi hanya dalam beberapa hari, dia akan kembali peluangnya sangat kecil, karena sejauh yang diketahui intelijen, kekuatan misterius yang mengganggu negara Zhao tidaklah sederhana. Lalu kamu membiarkannya pergi sendiri, jadi kamu tidak takut dia akan dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik. Petik dua. Ini juga merupakan pelatihan alternatif. Saya yakin dia bisa sendirian. Chu Suaner tersenyum manis. Kembali ke hutan bambu kecil, Ye Chen bersembunyi di rumah bambu kecil, lalu mengeluarkan liontin bulan sabit yang dia ambil dari kiang. Apa harta ini? Memegang liontin bulan sabit di depannya, Ye Chen melihatnya begitu dekat untuk pertama kalinya. Liontin ini berbentuk bulan sabit, sebening kristal dan hampir transparan, cerah dan cerah, tanpa cacat, dan terasa hangat dan sejuk saat dinyalakan. Selain itu, Ye Chen tidak menemukan sesuatu yang aneh. Seperti sebelumnya, Ye Chen mengeluarkan labu botol kecil emas ungu dan memasukkan Liontin bulan sabit. Hu! Segera, Liontin bulan sabit yang baru saja dimasukkan dimuntahkan di detik berikutnya, dan posturnya masih rapi dan rapi, tanpa ada perubahan sehingga dari isian hingga keluar, tidak ada dua detik sebelum dan sesudah. Apa maksudmu, Ye Chen tertegun, itu adalah pertama kalinya dia melihat labu botol kecil purple gold memuntahkan isinya dengan begitu bersih. Hanya saja labu botol kecil emas ungu berdiri dengan mantap, dan tidak bereaksi terhadap tatapan heran Ye Chen. Itu hanya mencakup surga dan bumi, masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Bukankah itu harta? Ye Chen menyentuh dagunya, lalu mengeluarkan api peri, membungkus liontin bulan sabit, dan mengkalsinasinya selama satu jam penuh tanpa melihat adanya kelainan. Ini bukan hanya sulit, Ye Chen menatap liontin bulan sabit dengan heran dia mampu bertahan selama satu jam di bawah api surgawi tanpa meleleh atau merusak. Ini membuatnya sedikit terkejut dengan bahan liontin bulan sabit. Selanjutnya, Ye Chen menarik api peri, dan kemudian memanggil guntur langit hitam. — Ini adalah bayi harta yang kamu sukai, beri aku sedikit gerakan. Kemudian, Ye Chen membungkus liontin bulan sabit dengan guntur langit, dan kemudian menatap lurus ke arah bulan sabit untuk melihat perubahan liontin. Hanya saja, satu jam telah berlalu, dan satu jam telah berlalu, liontin bulan sabit tidak berubah sama sekali. Omong kosong, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Alasan mengapa dia pergi ke Feng Yun Tai bersama Qi yang adalah karena Tian Lei tertarik pada Liontin ini. Sekarang sudah bagus, Liontin ini tidak hanya keras, tidak ada bedanya dengan Memo. Ye Chen masih tidak menyerah, memotong tangannya dan meneteskan setetes darah di atasnya. Yang mengejutkan adalah darahnya dengan cepat diserap oleh crescent pendant, dan yang lebih mengejutkan lagi, setetes darahnya terserap di saat-saat terakhir, dan saat berikutnya dimuntahkan lagi. Kamu menakjubkan, Ye Chen kehilangan kesabaran sepenuhnya. Apa rahasiamu? Setelah membuang begitu banyak waktu yang berharga, tidak ada yang keluar!" Ye Chen sedikit bingung dan jengkel. Dia melempar liontin bulan sabit ke atas meja sesuka hati, lalu membaliknya. Tungku Alkimia. Kemudian, rumput spiritual terbang keluar dari tas penyimpanan, yang semuanya diperlukan untuk memurnikan pil roh jiwa. Setelah melakukan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan api ke dalam Tungku Alkimia. Biarkan api peri menyala di tungku alkimia selama seperempat jam, dan setelah memastikan bahwa tungku alkimia dihangatkan, Ye Chen mulai memasukkan ramuan obat ke dalamnya. Merek jiwa disimpulkan dari Soul Spirit Pill, dia mempelajari metode pemurnian Soul Spirit Pill, dan kemudian dia tahu tingkat rumit dari pemurnian spiritual Pill 3 Pola, yang jauh dari Pill Spiritual 2 Pola. Ini membutuhkan kontrol api yang sangat halus dan kerja sama tingkat tinggi dari kekuatan jiwa. Kesalahan kecil apapun akan menyebabkan kegagalan meramu pil Untungnya, Jiwaku telah naik ke kelas misterius, jika tidak, aku benar-benar tidak bisa memperbaiki pil roh jiwa. Sambil mengendalikan nyala api, Ye Chen bergumam pelan. Meskipun langkah-langkah meramu pil itu rumit, Ye Chen dapat dengan mudah memahami esensi pemurnian pil roh jiwa melalui pengurangan Xian Lunyan. Setiap langkah meramu pil dilakukan dengan tertib, ditambah tingkat misterius jiwanya, dia tidak merasakan banyak tekanan. Meramu pil, saya tidak bisa terburu-buru, ini proses yang panjang. Waktu berlalu, dan malam tiba dalam sekejap mata. Dengung tungku alkimia terdengar dari waktu ke waktu di hutan bambu kecil, dan aroma obat yang kuat memenuhi hutan bambu kecil, menyegarkan. Garis bawah-garis bawah-garis bawah. Langit malam sangat dalam dan fragmentasi bintang berdebu. Pada saat ini, Zhao Guo, yang tidak jauh dari sekte Heng Yue, melakukan pembunuhan berdarah lagi. Dalam semalam, lebih dari selusin penduduk desa di desa kuno dibunuh secara brutal, dan anehnya desa tersebut hanya kehilangan yang berumur satu tahun. Seorang anak berusia satu tahun menghilang. Bajingan, di Istana Kekaisaran Kuno dan Megah, terdengar teriakan marah dari Kaisar Saoyu. Yang mulia tenang, Jenderal Hui telah mengirim pasukan untuk mencari Heng Yue yang abadi belum tiba. Mungkin hari ini dia, sudah satu atau dua hari. Garis bawah, keluar dari pembuatan dan, malam yang sunyi dipecahkan oleh desahan ringan. Segera, seberkas cahaya meledak ke langit dari rumah bambu dan terjun ke malam yang halus. Kemudian, dupa obat yang harum menyebar dengan cepat dari rumah bambu dan menyelimuti seluruh hutan bambu. Pada saat ini, Ye Chen sedang melihat pil obat biru jernih dan hampir transparan di tangannya dengan mata cerah. Itu baru saja disempurnakan, dan masih menantang aura biru. Tergantung di atasnya, aroma obat yang kuat terasa tajam, yang membuat orang rileks dan gembira. Kerja keras semalam tidak sia-sia. Meskipun Ye Chen tampak pucat, Ye Chen masih menyeringai dan membuat pil roh jiwa tiga garis sendirian. Momen ini patut diingat. Untuk memperingati momen ini, aku memutuskan untuk memakanmu. Ye Chen tertawa dan segera duduk bersila di tempat tidur, lalu pemanggilan keluar boneka Zizuan untuk menjaganya, lalu dia memasukkan pil roh jiwa ke dalam mulut. Sama seperti meminum Soul Spirit Pil untuk pertama kalinya, Soul Spirit Pil masuk ke dalam tubuh dan langsung mencair. Itu seperti aliran mata air yang hangat dan sejuk di seluruh tubuh, menenangkan jiwanya yang lelah dan mengisi kembali konsumsi tubuh. Tiba-tiba, Ye Chen menutup matanya sedikit. Saat bulan terang ada di langit, danau bintang bersinar. Di malam hari, di momen singkat ini, semua kembali terdiam. Hanya saja Ye Chen, yang memejamkan mata, bahkan tidak menyadari bahwa tubuh Sisuan bergetar di sampingnya, terutama saat dia melihat liontin bulan sabit di atas meja. Mata itu kusam dan kosong. Ada cahaya melintas. Di Jue, suara itu terdengar entah dari mana, dan begitu halus sehingga membuat orang tidak menyadarinya. Tidak ada kata untuk satu malam, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, begitu Ye Chen membuka matanya, Chu Suaner masuk. Menguasai, Ye Chen yang mulia berbalik dan melompat dari tempat tidur, dan menyerap pil roh jiwa kedua, yang membuatnya sangat bersemangat. Basis kultivasi jiwa juga menyerap pil roh jiwa pertama. Setelah dua soul spirit pills, itu benar-benar terkonsolidasi. Cu tidak pergi menemui Ye Chen, tetapi sedikit menyipit ke arah Zizuan yang berdiri di samping tempat tidur Ye Chen. — Mengapa boneka ini ada di sini bersamamu? Cu memandang ke arah Ye Chen, dan nadanya cukup terkejut. — Saya membelinya di sekte luar pavilion harta karun sepuluh Ketika saya membelinya, saya hanya punya satu tangan. Tuan, Anda juga tahu boneka ini? Tentu saja. Cusuan Er melihat ke arah boneka Zisuan lagi dan berbisik, dia adalah boneka yang disempurnakan oleh generasi pertama guru Heng Yu saya. Dia adalah produk uji dan kemampuannya tidak sempurna, jadi dia ditinggalkan. Pada titik ini, Zisuan melirik Ye Chen. Apakah Anda meningkatkannya menjadi boneka tingkat mendalam? Kalau tidak, siapa lagi yang akan ada di sana? Ye Chen tertawa. Ketika datang untuk meningkatkan, dia memasang wajah yang menyakitkan, untuk meningkatkannya ke tingkat mendalam, saya harus membayar 1.300.000 baturoh. 1.300.000! Chusuaner takjub, dia terkejut ketika mendengar nomor ini, nak, kamu cukup kaya. Pinjam? Pinjam, hehehe. Pinjam, aku bisa melihat itu. Ada juga perampokan. Chen hehe tersenyum, dia merampok tidak sedikit akhir-akhir ini, jika tidak, tidak akan ada uang untuk meningkatkan boneka itu. Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Chu berhenti mengoceh dengan Ye Chen, dan kemudian menyerahkan berkas kepada Ye Chen, ini tentang kekuatan jahat kecerdasan Zhao Guo. Ol. Negeri Zhao, Ye Chen terkejut. Dia melakukan pekerjaan intelijen di Sekte Zengyang di tahun-tahun awalnya. Dia secara alami mendengar bahwa negara ini adalah negara Fana yang jaraknya lebih dari seribu mil dari Sekte Heng Yue. Sekte kultivasi seperti Heng Yue, Zheng Yang, Yun, Del telah melekatkan kerajaan Fana di dalam lingkup pengaruh mereka. Negara-negara ini dilindungi oleh sekte budidaya dan beberapa harta langka yang tak ternilai dan unik juga dibayarkan setiap tahun. Seperti yang diketahui Ye Chen, ada 23 rumah negara anak perusahaan dalam lingkup pengaruh sekte Heng Yue. Sekte Awan Cian memiliki 27, dan sekte Zheng yang memiliki paling banyak dengan 37. Yang disebut negara Zhao adalah salah satu dari hampir 100 negara fana di Chu yang luas. Tentu saja, tiga sekte telah lama setuju bahwa kultivator tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran manusia, seperti yang terjadi di semua dinasti. Tuan, apakah Anda membiarkan saya pergi ke negara Zhao untuk melakukan tugas itu? Ye Chen menatap Chu Suaner dengan ragu-ragu. Lihat dulu informasinya sebelum berbicara. Chu Suaner berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Ye Chen membuka berkas itu dan melihatnya sekilas. Dia segera menyipitkan matanya. Setelah membacanya, dia melihat ke arah Chu Suaner, kekuatan jahat yang dikatakan intelijen, apakah itu seorang kultivator? Aku tidak tahu. Chu Suaner menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ketika Anda tiba di negara Zhao, periksalah sebelum Anda mulai. Jika itu benar-benar seorang kultivator yang kuat, jangan sembrono melawan musuh. Berbicara, Chu Suaner telah mengeluarkan empat jimat ajaib dari lengan bajunya, satu biru, satu ungu dan dua kuning, dan memasukkannya ke tangan Ye Chen. Azures adalah jimat garis seribu kelas surga. Tidak selalu memungkinkan untuk menjaga Anda, tetapi waktunya terbatas dan hanya dapat bertahan selama seperempat jam, ungu adalah teknik gaib tingkat misterius, jika Anda dalam kesulitan, Anda dapat menempelkannya di tubuh Anda dan menggunakan truki untuk mengaktifkannya. Ini juga sulit ditemukan, sedangkan untuk jimat kuning, formasi langit yang terperangkap sekte aneh disegel di dalamnya. Jika ada pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan, batasannya dapat dibuka dan dunia spiritual secara umum dapat dijebak. Terima kasih Tuan. Ye Chen menyeringai sambil memegang tiga jimat ajaib. Selain tiga jimat ajaib, Cu menyerahkan Slip Diok kepada Ye Chen, Slip Diok ini disegel dengan array transmisi suara sejauh ribuan mil. Jika Anda dalam bahaya, atau menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tak tertahankan, Anda dapat menggunakan kutukan ini untuk meminta bantuan dari sekte tersebut. — Oh, ada hal yang baik ini! — Ye Chen tertawa. — Ayo pergi! — Chu Suaner melambaikan tangannya dengan lembut, selesaikan tugas dan segera kembali ke sekte. — Pergi! — Ye Chen berbalik dan mengumpulkan tiga jimat magis, dan Suan juga mengambilnya. Sebelum berangkat, ia tak lupa mengenakan liontin bulan sabit di atas meja di lehernya. — Tuan, jangan pernah merindukan tentang murid ini! Ye Chen tertawa, berbalik dan berlari keluar dari rumah bambu kecil itu. Melihat punggung Ye Chen, Chu Suaner diam-diam menghela nafas, bocah kecil, bisakah kamu kembali tepat waktu untuk perbandingan hebat tiga sekte? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Setelah turun dari Jadeve Malepik, Ye Chen langsung pergi ke sekte luar sekte Heng Yue. Ye Chen kembali ke sekte luar. Ye Chen baru saja muncul di sekte luar, dan kalimat ini seperti sayap yang tumbuh, yang mengisi sekte luar. Anda telah mendengar, Ye Chen mengalahkan Qi yang kemarin. Qi Yang, Master 9 Sekte Heng Yue kita peringkat ke-8 Qi Yang. Ini, ini adalah presiden yang belum pernah terlihat sejak berdirinya sekolah Heng Yue. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar banyak diskusi dan kejutan. Kemanapun dia pergi, murid luar diam-diam akan memberi jalan baginya. Ye Chen saat ini bukan lagi disiplin magang dari kondensasi Qi yang baru saja memasuki Sekte Heng Yue hari itu. Ye Chen, Ye Chen sedang berjalan, dan teriakan sengit tiba-tiba terdengar, dan siluet telah menghalangi jalan Ye Chen. Melihat lebih dekat menunjukkan bahwa itu adalah pakaian ungu di Yang Feng. Pria ini memiliki mata merah darah dan ekspresi sengit, menatap Ye Chen dengan kerjakan gigi, seolah ingin mencabik-cabik Ye Chen di tempat. Pakaian ungu tiba-tiba menghalangi jalan Ye Chen, dan membangkitkan banyak penonton yang lewat. Keluhan kedua orang itu, seluruh murid luar mengetahuinya. Saat ini, musuh bertemu dan bau mesiu sangat menyengat. Itu tebal. Hanya saja Ye Chen melihat ke depan dengan mantap, melewati lurus ke depan, seolah tidak pernah terdengar teriakan pakaian ungu. Kamu sombong, diabaikan oleh Ye Chen, pakaian ungu geram, segera mengangkat telapak tangannya menjadi pisau, dan menebas Ye Chen. Melihat apa yang terjadi, cahaya mata Ye Chen menjadi dingin, dan segera mengambil langkah. Semua orang melihat siluet seperti hantu melintas, dan palem dari pakaian ungu bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Chen. Bang! Dengan suara gemuruh, pakaian ungu dan saat berikutnya yang masih berdiri di tempat saat terakhir, seluruh tubuh tertanam di dinding batu yang keras, dan Ye Chen masih terjepit lehernya dengan satu tangan. Bagus. Kecepatan itu. Seluruh murid membuka mulutnya satu demi satu, tanpa berbicara untuk beberapa saat. Mustahil. Di sini, pakaian umu terjepit di leher Ye Chen, matanya menonjol, dan dia menatap Ye Chen dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia bahkan tidak melihat Ye Chen dengan jelas. Dia tidak bisa menerima bagaimana dia melakukan tembakan, dan dia tidak bisa menerima Ye Chen yang begitu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun untuk melawan. Wajah Ye Chen seperti embun beku, dan wajahnya dengan lembut dekat dengan telinga pakaian ungu, dengan dingin berkata, kali ini aku akan memperlakukanmu sebagai orang yang memiliki masalah otak. Jika ada waktu lain, aku tidak keberatan membunuhmu. Baju ungu ada urat biru di dahiku dan ingin bicara, tapi lehernya terjepit dan tidak bisa berkata apa-apa. Wang. Pada saat ini, terdengar dengungan ke arah Yang Feng, dan gaya mengesankan yang kuat muncul seketika. Merasa bahwa Gehong hendak mengambil tindakan, Ye Chen melepaskan pakaian umumnya, lalu melirik ke arah Diang Feng, seolah dia bisa melihat siluet berdiri di puncak melalui awan berkabut. "Ge Elder, optimislah dengan disiplinmu, lain kali jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun." Ye Chen perlahan menarik pandangannya dan berjalan menuruni gunung. Ye Chen. Di puncak Diang Peak, wajah Gehong suram dan menakutkan, tinjunya terkepal di lengan bajunya, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Secara alami, selain Gehong Arah Jilutang dan Renyang Feng, wajah Zhao Zijing dan Taoist King yang juga cukup suram, tetapi Zhong Dao Renyang Feng dengan keras menutupi dadanya seolah hatinya berteriak bahwa itu menyakitkan. Satu episode berlalu, Ye Chen mengikuti tangga batu ke taman roh kecil di lereng gunung. Melihat kembalinya Ye Chen, Zhang Fengyan yang gemetaran dan Hua yang menari dengan tongkat besi hitam semuanya berjalan dengan gembira. Junior Ye Chen, saya telah bertemu senior. Bagi Zhang Fengyan, Ye Chen masih mengetahui etiket seperti biasa. Senior bukan senior, kamu punya kesempatan. Zhang Feng tersenyum ramah. Kakak, seperti apa sekte dalam? Itu adalah hua kecil, dengan kepala terangkat dan matanya bersinar ke arah Ye Chen. Itu sangat besar. Ye Chen menyentuh kepala bayi harimau itu, tetapi mengatakan dua kata secara belak-belakan. Setelah beberapa saat, Ye Chen datang ke permukaan batu Taman Roh Kecil, melambaikan setengah Tianji dan yang tersembunyi di dalamnya, menariknya keluar dan meletakkannya di depan mata abadi Xianlun. Seperti yang diharapkan, Melalui mata Xianlun, dia menyimpulkan merek jiwa yang tersembunyi di Pill of Heaven Silence, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa dari merek jiwa, dia menemukan bahwa merek jiwa laki-laki dan ternyata adalah seorang kulit putih pemuda berambut dengan topeng. Itu adalah Tianji dan yang dia buat. Ye Chen sangat terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan pemuda berambut putih itu, dia yakin pemuda berambut putih itu adalah Dan Chen tingkat tinggi. Ahli Alkimia! Segera, metode pemurnian pil Tianji diakuisisi oleh Ye Chen. Ye Chen terkejut menemukan bahwa dibutuhkan lebih dari 500 jenis rumput spiritual untuk memurnikan Tian Ji dan, dan, ada beberapa nama rumput spiritual. Dia tidak mengatakan dia melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak heran pil Tian Ji sangat sulit diolah. Ye Chen bergumam, hanya saja 500 jenis rumput spiritual ini mungkin tidak tersedia. Segera, Ye Chen membawa pil setengah utuh itu kembali ke tempat asalnya. Meskipun dia tahu metode pemurnian pil Tian Ji, tingkat jiwanya masih jauh dari cukup. Jika dia ingin memperbaiki pil Tian Ji, Tingkat jiwanya setidaknya harus naik ke surga, jika tidak, dia tidak dapat melakukannya. Aku akan membicarakan ini nanti. Berbalik sedikit, Ye Chen berjalan keluar dari Little Spirit Garden, meninggalkan banyak sumber daya untuk budidaya sebelum dia pergi. Sepanjang jalan menuruni gunung spiritual Sekte Heng Yue, Ye Chen mengeluarkan jubah hitam dan mengenakannya di tubuhnya, lalu mengeluarkan sabuk jubah, dan kemudian memanggil api peri, biarkan itu berubah menjadi awan peri api, dan kemudian terbang menuju Zhao Guo, seribu mil jauhnya. Enam jam kemudian, dia turun dari langit. Tidak jauh dari situ ada sebuah desa kecil. Meski di malam hari, masih bisa melihat pemandangan indah di sekitar. Namun, desa kecil saat ini menakutkan, penuh kehancuran, dan udaranya masih penuh dengan ki yang berbau darah. Bahkan angin yang berhembus sepertinya sedang meratap. Ini seharusnya desa Sanhe. Setelah melihat peta, Ye Chen melirik, lalu melihat ke sebuah desa kecil di depannya. Setelah menyimpan peta, Ye Chen berjalan ke desa kecil dengan ringan dan menemukan bahwa tanah di bawah kakinya semuanya berwarna merah, dan ada beberapa tempat di mana darahnya belum mengering. Sangat penuh kebencian, Ye Chen berdentang dengan suara dingin, wajahnya seperti es. Jangan salahkan untuk ini, hanya karena dia berjalan di sepanjang jalan, yang dia lihat hanyalah rumah-rumah yang roboh dan bambu serta kayu berlumuran darah. Dia bisa membayangkan ketika desa kecil ini dibantai sampai mati. Adegan berdarah macam apa? Meskipun seorang kultivator, Anda harus bertanya dengan satu hati yang tegas, tetapi dia tahu bahwa yang disebut kultivator juga bisa melenceng. Jika Anda adalah manusia, Anda akan memiliki hati yang fana, dan setiap orang memiliki kebaikan dan kejahatan. Orang yang tidak bersalah mati secara tragis sebagai seorang kultivator, dia tidak bisa mentolerirnya. Mereka semua adalah orang yang tidak bersalah, siapa yang begitu kejam. Sambil berbicara, Ye Chen terus mencari di rumah-rumah, berharap menemukan petunjuk. Hanya saja setelah berbalik beberapa kali, dia tidak menyadarinya sedikit pun. Orang yang menyebabkan ini semua sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tak berdaya, dia harus pergi. Selanjutnya, dia mengikuti instruksi intelijen untuk pergi ke belasan desa kecil lainnya yang dibantai, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Pada saat ini, malam telah tiba. Ye Chen muncul di sebuah desa kecil yang dibantai terakhir kali. Itu benar-benar menyedihkan. Sebagai seorang kultivator, jiwanya telah naik ke alam mendalam, dan dia dapat dengan mudah menemukannya di desa. Dia merasakan kebencian yang berat. Hah! Sambil berjalan, Ye Chen sedikit mengernyit, fluktuasi jiwa. Segera, dia mengikuti fluktuasi jiwa yang lemah sampai ke sebatang pohon layu. Dia berhenti di bawah pohon bunga persik. Jauh, dia melihat siluet hantu Dao Void mengambang di sana, tubuhnya transparan, samar-samar terlihat bahwa itu adalah gadis berusia 12 atau 13 tahun, bingung dan ragu-ragu berkeliaran di bawah pohon bunga persik. Jiwa, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan melihat kategori gadis itu. Yang disebut jiwa adalah jiwa yang tidak lengkap, tetapi ia memiliki ciri-ciri jiwa tertentu. Seorang kultivator memiliki jiwa, dan manusia memiliki jiwa. Setelah manusia mati, jiwanya juga akan hilang. Setiap jiwa yang masih bisa eksis di antara langit dan bumi pasti memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Kekuatan pikiran ini bisa berupa obsesi atau dendam, yang artinya masih melekat pada dunia, sehingga tidak akan hilang dalam waktu yang lama. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen berjalan mendekat. Berjalan seperti angin sepoi, sehingga tubuh ilusi gadis jiwa itu sedikit melayang dan bergoyang. Adik perempuan, apakah kamu berasal dari desa ini selama hidupmu? Melihat jiwa gadis itu, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Mendengar Ye Chen berbicara sendiri, Gadis itu memandang Ye Chen dengan wajah bingung, mengangguk, dan beberapa mengigau menggelengkan kepalanya. Ye Chen tidak terkejut dengan jawaban gadis itu. Meskipun jiwa dengan kekuatan pikiran yang kuat dapat tinggal di dunia untuk jangka waktu tertentu, sebagian besar ingatan mereka akan ada dalam keadaan kacau. Yang dapat mereka ingat hanyalah hal-hal yang mereka pegang teguh dalam hidup, dan mereka terobsesi. Hal itu juga merupakan sumber kekuatan pikiran mereka yang kuat. Siapa namamu? Nada suara Ye Chen selembut mungkin, berharap menemukan beberapa petunjuk dari mulut gadis itu. A, Ali. Gadis yang gemetar ketakutan melirik Ye Chen, seolah-olah dia merasakan napas berbahaya tertentu dari Ye Chen, menyebabkan tubuh ilusinya meringkuk bersama, seperti seorang anak kecil yang ketakutan. — Apakah kamu ingat seperti apa rupa orang yang membunuhmu? — Ye Chen bertanya lagi. — Darah! Pakaian darah! — Pakaian darah! — Ye Chen sedikit mengernyit. Menurut Ali, kekuatan jahat yang membantai desa ini, mereka semua adalah pakaian berwarna darah. Meskipun jumlah informasi intelijen sangat kecil, itu masih merupakan keuntungan kecil. — Berapa banyak orang yang mereka miliki? Ye Chen bertanya lagi, berharap mendapatkan lebih banyak informasi. Hanya saja Ali terlihat bingung, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Ye Chen mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Ali, yang ingatannya kacau selama hidupnya, kebanyakan hanya menggelengkan kepalanya. Selain pakaian merah, dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Adik perempuan, apakah kamu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Pada akhirnya, Ye Chen menyerah bertanya tentang kekuatan jahat, dan malah bertanya tentang keterikatan Ali. Itu tidak benar, tapi dia tidak ingin melihat gadis lemah ini bertindak sebagai hantu kesepian di tempat terpencil ini. Aku sedang menunggu kakakku. Kali ini, gadis itu berkata dengan sangat jelas. Di bawah sinar bulan, Ali menyilangkan tangan di dadanya dan tersenyum cerah. Kakak pergi tahun itu. Dia berkata bahwa pria sejati ingin menjaga rumah, membela negara. Hehe juga mengatakan bahwa dia harus menjadi jenderal besar dan pulang ke rumah. Dia menanam pohon persik ini dan meminta saya untuk menunggunya kembali. Hanya saja, saya menunggu selama 10 tahun dan tidak melihat kakak saya kembali. Berbicara tentang ini, Ali sedikit menundukkan kepalanya. Melihat Ali yang kesepian, Ye Chen terdiam. Bahkan jika seorang gadis muda meninggal, dia tidak akan pernah meninggalkan kampung halamannya. Tugas gigihnya adalah menunggu satu-satunya kerabatnya kembali. Hanya ah, terkadang hal-hal begitu kejam. Mungkin, kakak laki-laki Ali sudah mati dalam pertempuran dan berubah menjadi tumpukan tulang mati. Sayangnya dia masih menunggu, bahkan jika itu berubah menjadi jiwa, dia harus menunggu. Terkadang, sebagai seorang kultivator, dia juga harus mengagumi obsesi manusia. Pohon bunga persik mekar setiap tahun. Sepuluh tahun mungkin hanya sekejap bagi kultivator, tapi sejauh menyangkut Ali, itu lebih dari tiga ribu pemikiran siang dan malam. Kakak, ahli merindukanmu. Ketika Ye Chen diam-diam menghela nafas, jiwa ahli yang tidak menentu meringkuk lagi di pohon bunga persik memegang lutut di tangannya, sangat lemah dan memprovokasi untuk dimanjakan. "Ikut denganku, aku akan membawamu untuk menemukan kakakmu." Ye Chen masih berbicara, meskipun dia bukan juru selamat, dia tidak ingin gadis lemah ini menjadi begitu sengsara dan menjadi hantu liar yang kesepian. Saya tidak bisa pergi, apa yang harus saya lakukan jika kakak laki-laki kembali dan tidak dapat menemukan saya? Ali dengan lembut menggelengkan kepalanya dan duduk di bawah pohon persik dengan lututnya. Hai. Ye Chen menghela nafas tak berdaya, tapi tidak memaksanya. Dia hanya berbalik diam-diam. Setelah beberapa langkah, dia menoleh lagi, menatap gadis kecil di bawah pohon persik, dan bertanya. Adik perempuan, siapa nama kakak laki-lakimu? Yang Fan. Yang Fan. Ye Chen bergumam, dan akhirnya melirik Ali, katanya. Kemudian dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Di tengah malam, Balai Istana Kekaisaran Kerajaan Zhao. Siluet lurus berdiri diam, mengenakan jubah naga, tetapi itu mengungkapkan kesedihan, tinju di lengan baju berwarna putih, dan kesedihan bercampur dengan ketidakberdayaan. Orang ini adalah Kaisar Zhao, Zhao Yu. Yang mulia, saya akan mencoba yang terbaik. Di depan Zhao Yu, setengah bayar satu lutut berlutut dengan baju besi ada di sana, seratus ribu tentara menyapu seluruh area, tetapi tidak satupun dari mereka ditemukan. Tidak ada jejak orang itu. Itu bukan salahmu, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, orang-orang itu seharusnya bukan manusia biasa. Bahkan guru kekaisaran dibunuh secara brutal. Tentara Fana pergi dengan sia-sia. Petik 2. Nada suara Zhao Yu nyaris tidak turun, siluet seperti hantu datang seperti angin dan muncul di depan mereka. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen yang menyelinap ke istana kekaisaran. Kamu, Zhao Yu tiba-tiba menyipitkan matanya. Siapa kamu? Di sampingnya, pria berbaju zirah itu juga langsung mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan menghadang Zhao Yu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan token, dengan spiritual ki tertinggal di token, dan kata, Heng Yue, terukir di atasnya. Melihat token Heng Yue, ekspresi Zhao Yu dan parubaya dalam baju besi berubah, dan mereka dengan hormat memberi hormat, saya telah melihat Heng Yue yang abadi. Aku bukan peri, kata Ye Chen, menerima token Heng Yue, tetapi tidak pernah melepas penutup kepala dan jubah hitam. Tolong juga minta yang abadi untuk menyelamatkanku Zhao Limin dari air dan api. Zhao Yu tampak bersemangat, dan berlutut di depan Ye Chen dengan keras. Dia adalah kaisar di Kerajaan Fana, tetapi di depan Ye Chen, hanya ada manusia yang lemah. Aku akan menemukan pelaku sebenarnya. Ye Chen mengeluarkan kekuatan lembut, mengangkat Yu dari tanah, dan kemudian bertanya, di mana guru kekaisaranmu? Guru kekaisaran yang disebutkan oleh Ye Chen juga merupakan anggota Sekte Heng Yue. Setiap sekte akan mengirim murid untuk menjadi guru kerajaan di Kerajaan Fana. Basis kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi di mata manusia ini, itu adalah keberadaan tertinggi. Di samping, Pria baya berbaju sirah telah berjalan dengan kotak giok, dan di dalam kotak giok ada jubah dawis berlumuran darah di atas jubah dawis Jelas itu mengucapkan kata, Heng Yue. Ketika melihat ini, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah Zhao Yu dan yang lainnya, berkata dengan sungguh-sungguh, laporan Anda tidak mengatakan bahwa Sekte Heng Yue saya kedisiplin Zhao Guo mengalami kematian yang kejam. Petik 2. Sangsian Mingjian. Zhao Yu Cheng merasa khawatir, Guru Kekaisaran pergi berpatroli kemarin, tapi saya belum kembali. Saya menunggu seseorang untuk mencarinya, tetapi ketika saya menemukan guru kekaisaran, hanya ada ini. Ini jubah Daois. Ye Chen tidak berbicara, diam-diam berpikir bahwa guru kerajaan Zhao mungkin telah menemukan sesuatu, tetapi kekuatannya tidak baik. Alih-alih menyerahkan kekuatan jahat, dia menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Sehingga hanya ada jubah Daois berdarah. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen dengan lembut mengambil jubah Daois berdarah, dan cahaya pupil di matanya menjadi tajam. Hanya ada satu jubah Tao yang tersisa di basis kultivasi alam elemen manusia. Pikiran Ye Chen berkibar, menyentuh dagu, dan menganalisisnya secara diam-diam. Dengan cara ini, kekuatan jahat itu setidaknya adalah seseorang yang memiliki basis kultivasi di alam dasar, atau mungkin basis kultivasi dari alam matahari yang sebenarnya. Itu mungkin alam virtual spiritual. Bukan omong kosong, lingkungannya cukup bagus. Sambil memikirkannya, Ye Chen telah meletakkan jubah Taois berdarah di depan hidungnya dan mengendusnya dengan ringan. Jubah daois memiliki bau darah yang kuat, tetapi dalam rasa darah yang berat ini, ada bau yang sangat sensitif. Bau obat pil. Seharusnya bukan alkemis yang menembak. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Sebagai alkemis, dia sangat akrab dengan bau obat. Itu sensitif, dan di atas jubah daois, ada bau obat yang samar. Lepaskan jubah daois berdarah di tangannya, Ye Chen berpikir lagi. Hanya menculik anak di atas satu tahun, apakah kita ingin membawa mereka ke racikan pil? Ye Chen memikirkan metode jahat pembuatan pil yang pernah dikatakan Su Fu, yang mengharuskan anak berusia satu tahun menggunakannya sebagai pil. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak berbicara lagi. Di samping, Zhao Yu dan pria parubaya berbaju sirah berdiri diam di sana, tidak berani mengeluarkan suara. Pada akhirnya, Zhao Yu lah yang memecah kesunyian dengan satu kalimat, Ya Tuhan, tapi... Apakah Anda menemukan petunjuk? Bawakan peta kerajaan Zhao, kata Ye Chen. Segera, Pria parubaya berbaju sirah itu buru-buru mengeluarkan peta besar dari tangannya, lalu menggantungnya di dinding sesuai perintah Ye Chen. Ye Chen melangkah maju dan diam-diam menatap peta Zhao Guo. Selusin tempat yang dia lihat adalah desa-desa yang telah dibantai dalam beberapa hari terakhir, dan desa-desa itu tidak terlalu jauh. Beberapa masih bersebelahan. Untuk waktu yang lama, Ye Chen mengalihkan pandangannya dari peta, melihat ke arah pria parubaya berbaju sirah, dan bertanya, apakah kamu seorang jenderal? Melaporkan kembali ke Immortal, jenderal terakhir Qin Xiong, adalah jenderal agung kerajaan Zhao. Tria parubaya berbaju sirah itu berkata dengan hormat. Kalau begitu bicarakan ini dari sudut pandangmu sebagai seorang jenderal. Meskipun Qin Xiong tercengang, dia tetap menarik napas dalam-dalam dan datang ke peta. Desa tempat tragedi itu terjadi mengatakan, dari lokasi dan lokasi tragedi itu, orang-orang yang ditembak dibantai dari selatan ke utara dari desa ke desa. Jelas, mereka percaya bahwa mereka kuat, jadi mereka tidak bermoral. Lanjutkan, Ye Chen berkata dengan ringan. Qin Xiong mengangguk dan segera menunjukkan beberapa tempat lagi, jika Anda melihat rute pembunuhan desa mereka, desa-desa ini seharusnya menjadi yang berikutnya. Jika Sangsian mengambil tindakan, tempat-tempat ini harus menjadi prioritas utama. Selusin desa dibantai, jam berapa? Ye Chen melihat ke arah Qin Xiong. "Shi Shi," Qin berkata dengan pasti, menurut tebakan umum terakhir, kekuatan jahat itu tampaknya hanya muncul di malam hari. Pakaian berwarna darah, hanya mengambil mereka yang masih kecil. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya berkilat dengan cahaya pupil yang dalam, bukankah itu penyihir darah? Ye Chen memikirkan ras yang aneh, itu cabang garis keturunan suku penyihir kuno disebut jahat oleh pembudidaya yang baik. Itu selalu muncul di malam hari, menghisap darah manusia untuk mencari nafkah, dan metodenya sangat kejam. Tapi apa bau obat pil di jubah daois? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah seorang alkemis tingkat tinggi membangkitkan penyihir darah di penangkaran? Jika demikian, maka hal yang satu ini jauh lebih rumit. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Ye Chen berbalik dan melihat ke arah Zhao Yu, tiga hal, pertama, sebelum waktunya, desa-desa yang ditunjukkan oleh Jenderal Qin sebagai pusatnya, penduduk desa dalam radius 50 Li bergerak secepat mungkin, kedua, tarik pasukan Zhao yang dikirim untuk mencari, orang-orang itu mungkin adalah pembudidaya, semua sia-sia untuk mencari, ketiga, harus hari ini desa-desa dipenuhi dengan api, lebih banyak lebih baik. Aku akan melakukannya sekarang. Qin Xiong cepat dan tegas, dan segera berjalan keluar, hanya mengambil satu langkah, berbalik lagi, menatap Ye Chen dengan canggung, Ya, berani bertanya pada yang abadi, apa itu Huoling? Huoling adalah bubuk yang diekstraksi dari batu Yan Benda ini efektif bahkan matahari bisa melawan kejahatan. Xie Sang Sian, Qin Xiong membungkukkan tangannya dan berjalan keluar dari kuil Golden Luang. Setelah Qin Xiong pergi, Ye Chen berdiri diam lagi di peta besar itu. Cahaya pupil yang dalam menangkap setiap gunung dan sungai di peta besar, seolah mencari sesuatu. Sang Sian? Apakah kamu di sini sendirian? Zhao Yu bertanya ragu-ragu di belakangnya. Apakah kamu takut aku tidak bisa menghadapi kekuatan jahat itu? Ye Chen berkata dengan ringan. Tiba-tiba, Zhao Yu panik. Aku, aku tidak bermaksud begitu. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak menjawab, matanya masih menyapu peta negara sao Akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah gunung dengan cahaya terang berkilauan di matanya, karena medan di sekitar gunung tersebut sangat indah. Tiga gunung mengelilingi dan satu gunung berdiri di tengah. Medan ini mengikuti mereka. Bagi pembudidaya, itu adalah tanah aneh dari tiga gunung, yang dapat membiarkan pembuluh darah mereka. Yang disebut urat bumi adalah sejenis vena spiritual bumi yang besar, sejenis urat roh yang menyerap esensi bumi. Jika manusia hidup di atas, dapat memperpanjang umur, bagi pembudidaya puncak kultivasi harus bisa menggandakan hasil untuk setengah usaha. Di hampir seratus kerajaan Fana Dacu, wilayah kerajaan Zhao tidak terlalu besar, tetapi ada banyak gunung yang terbentang, dan Ye Chen tidak terkejut sama sekali. Secara alami, masuk akal baginya untuk menatap tanah aneh dari tiga gunung, karena itu adalah tempat yang baik untuk meramu pil, untuk menyusun esensi matahari dan bulan, dan untuk mengekstrak sumber ki dari tanah, dan membuat pil obat. Ini adalah skema kelas tinggi. Jika ada alkemis misterius yang memanipulasi penyihir darah untuk melakukan kejahatan, maka Sanyu pasti menyembunyikan misteri. Ye Chen menyentuh dagunya. Sang Sian, di samping, Yu melihat Ye Chen berbisik sendirian, dan memanggil dengan ragu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya telah memerintahkan untuk turun menjadi tuan rumah perjamuan untuk menghibur para dewa, dan saya juga mengundang para dewa untuk pindah ke Paviliun Fengluan. Saya tidak punya waktu untuk makan sekarang. Ye Chen berbalik dan berjalan keluar. Saat melewati Zhao Yu, dia dengan lembut menepuk pundaknya, berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah seorang kaisar yang baik. Tidak perlu makan, yang penting menyelamatkan orang." Dengan itu, Ye Chen sudah keluar dari Aula Jinluan.